Allo yumidin ama ba'ad hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bahasan kita pada bab ke-31 dan bab yang ke-31 masih berkaitan dengan ibadah hati ibadat kolbiyah yaitu tentang uh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya uh, rasa takut kepada Allah adalah ibadah dan sebagian bentuk rasa takut tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala Uh, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harus kita bina dalam hati kita Karena itulah ibadah yang sangat dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya di antara sebab-sebab Untuk bisa menemukan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya yaitu Lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kita pelajari sifat-sifat Allah. Allah Bagaimana kalau murka Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syadidul iqab. Bahwasanya hukumannya sangatlah keras. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, marah, terkadang murka ya, dan bagaimana Allah terkadang menyiksa suatu kaum ya, maka dengan mengenal sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Memberi hukuman, hukumannya sangat keras ya. Maka ini membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat sifat-sifat Allah yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dengan mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, akan timbul rasa takut. Allah berfirman, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Itu para ulama yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas berkata, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu, Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang menuntut ilmu, semakin menemukan rasa takutnya kepada Allah, berarti sudah benar dia menuntut ilmu. Tapi kalau menuntut ilmu, ilmunya bertambah, dia semakin tidak takut kepada Allah. Ya, maka ini ada salah ya, ada yang salah. Fama dukul, pasti niatnya gak beres. Atau niat niatnya terkontaminasi dengan sesuatu, masih tercampur dengan duniawi dan yang lainnya. Seharusnya orang kalau semakin tambah ilmu, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi s.a.w. mengatakan... Ana wa aku ini orang yang paling Ngerti tentang Allah daripada Kalian dan aku orang yang paling takut Kepada Allah, jadi ilmu Itu sebenarnya berbanding lurus dengan Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini sudah jelas, karena orang semakin Mengenal syariat Allah, semakin Mengenal sifat-sifat Allah, dia akan semakin takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Untuk rasa takut kepada Allah Kita pelajari asma Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diantara hal yang membuat kita takut kepada Allah, kita membaca tentang wa'idullah, tentang ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya, bagaimana sengsaranya penghuni neraka jahanam, maka akan membuat kita takut. Kata Allah taala misalnya, Lahum min fauqihim minan nari wa min tahtihim dhulal, dhalika bihi ibadah, ya ibadifat takun kata Allah bagi mereka penghuni neraka jahanam tumpukan api bertumpuk-tumpuk dari atas mereka bertumpuk-tumpuk api dari bawah mereka demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya maka para hamba-hambaku ya ibadi fatakun takutlah kepada kepada aku. jadi kita baca tentang bagaimana siksaan penghuni neraka jahanam bagaimana makanan mereka bagaimana minuman mereka ya ini semuanya ya wa ta'amun bagaimana makanan kemudian tersangkut di Uh, leher mereka dan banyak siksaan, berbagai macam bentuk siksaan yang Allah berikan kepada penghuni uh, neraka jahannam pada hari kiamat kelak, kita baca ayat-ayat tersebut membuat kita takut kepada Allah jangan sampai kita termasuk dalam penghuni neraka jahannam makanya Allah mengatakan, takutlah kalian kepada neraka jahannam artinya, ambillah penglindung wikoyah antara engkau dengan neraka harus ada penghalang, jangan sampai kau terjerumus dalam neraka jahannam Kemudian perkara yang ketiga diantara eh, perkara yang buat seorang takut kepada Allah, seorang mengetahui tentang kekurangannya dalam beribadah, kurang dia dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kita tidak usah bicara tentang sunnah, kita bicara tentang wajib aja. Bagaimana solat kita masih penuh dengan kusur, masih penuh dengan taksir, masih penuh dengan kekurangan. Ya. Ikhlas kita nggak tahu, selama ini kita berdakwah ikhlas atau tidak, cari dunia atau tidak, kita nggak tahu. Selama ini kita takut pengajian ikhlas atau tidak. Selama ini kita jadi DKM misalnya ikhlas atau tidak, kita nggak tahu. Semua ini tidak bisa kita pastikan. Semua tidak bisa kita pastikan. Ya. Pujian orang bukan berarti menunjukkan kita ikhlas. Jauhnya orang dari kita juga bukan menunjukkan orang apa ikhlas. Ya. Kita hanya serahkan ini perkara gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. dan kalau kita sadar kita tidak bisa memastikan diri kita ikhlas, maka kita takut kepada Allah. Jangan sampai selama ini perjuangan kita, usaha kita, dakwah kita belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana lagi ditambah dengan kita kurang merasa muraqabah kurang merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapa sering kita terjerumus dalam kemaksiatan karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana lagi kalau ditambah dengan kita ternyata kurang bersyukur kepada Allah diberi berbagai macam kenikmatan ya kita kurang bersyukur masih malas ibadah, masih malas solat duha masih malas bangun malam, masih malas baca Quran Sementara nikmat terus turun kepada kita tiada henti-hentinya, maka ini membuat kita takut kepada Allah karena kita tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah, ya Allah, menimbulkan siksaan bencana agar kita sadar, ya bahwasanya Allah kirimkan bencana, kemudian siksaan hukuman agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa ma Nur نُرْسِلُوا بِالْآيَةِ إِلَّا تَخْوِيفًا Tidaklah kami turunkan ayat-ayat kami, kecuali untuk memberi rasa takut kepada hamba-hamba. Ya. ya Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana bisa membinasakan suatu kampung dengan mudah, bagaimana Allah bisa mematikan seorang dengan mudah, Allah kalau ingin membuat gunung meletus, Allah mampu, Allah kalau ingin membuat tsunami, Allah mampu, semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini membuat kita takut ya. Ini ada siksaan di dunia saja atau hukuman di dunia saja begitu mengerikan apalagi di akhirat kelak. Kemudian juga di antara hal yang membuat kita takut, perkara yang kelima yaitu kita takut ya dengan maksiat yang kita lakukan. Karena maksiat yang kita lakukan itu dampaknya terkadang bukan cuma di akhirat, terkadang di dunia. Mungkin kita kurang menjaga lisan kita, mungkin kita masih zalim orang, mungkin kita kurang berbakti sama orang tua. Mungkin kita belum menuduhkan pandangan kita. Dan ada dampak maksiat yang kita lakukan. Di dunia ada. Entah hati kita menjadi hitam. Entah kekhusyuan salat kita dicabut oleh Allah. Entah ee, kekhusyuan dalam baca Quran hilang. Banyak terkadang hukuman berupa hukuman duniawi. Terkadang hukuman berupa hukuman agama. Membangun pergi sholat berjamaah tidak lagi semangat seperti dulu. Ikut pengajian tidak lagi semangat seperti dulu. Ternyata gara-gara maksiat yang kita lakukan. Entah pandangan yang kita umbar. Entah lisan yang kita lepaskan begitu saja entah suudzon dengki yang bercokol di hati kita sehingga menjadikan kita terkena dampak dari maksiat yang kita lakukan itu membuat kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang buat kita takut takut terjerumus dalam kemaksiatan di saat sekarang atau di kemudian hari. tidak ada yang merasa aman. tidak ada yang merasa dirinya alim tidak akan terjerumus dalam maksiat. Kita alhamdulillah sudah Ramadhan, kita sudah jaga-jaga benar ibadah kita jaga jaga benar pandangan kita kita jaga benar lisan kita kita jaga benar komentar kita status kita ya kita nggak tahu setelah ramadan berlalu ya. kemudian setan dilepas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita digoda dengan berbagai macam godaan kemudian kita dalam maksiat ya maka kita khawatir jangan sampai di kemudian hari kita terjerumus lagi dalam maksiat makanya ini buat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya oleh karenanya Ee, Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu doa untuk terjauhkan dari kesyirikan. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika, bika syai'an lima la Tidak lain kecuali karena Abu Bakar takut dengan syirik, riya, sum'ah. Siapa yang merasa aman dari riya dan ujub? Siapa yang merasa aman dari riya dan sum'ah? Tidak ada yang merasa aman. Ee, rasa ingin dipuji adalah potensi yang selalu ada bercokol dalam hati kita rasa ingin disanjung ingin dihormati itu selalu ada dalam hati kita itu maksiat dosa besar maka seorang takut kepada Allah ya bakalan terjerumus dalam kemaksiatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa taala kemudian diantara yang buat kita rasa takut kepada Allah adalah khawatir terjerumus dalam e, suul khatimah yaitu apa namanya kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Ini perkara yang menyibukkan orang-orang soleh. Tidak ada di antara mereka yang pede untuk mendapatkan husnul khatimah. Semuanya takut. Berdoa kepada Allah, kita jangan terpedaya dengan amal kita sekarang. Jangan terpedaya dengan ibadah kita sekarang. Kita nggak tahu bagaimana penghujung kita. Allah menjadikan itu sesuatu yang gaib. Hanya Allah yang tahu di takdir yang dicatat di lawil mahfud. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib nasibnya. Kita tidak tahu nasib kita. Maka jangan pede Jangan merasa aman ya merasa bangga dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita enggak tahu bagaimana penghujung diri kita. Betapa banyak orang yang dahulunya soleh, kemudian di ujung-ujung berubah menjadi rusak ya. Betapa banyak orang tadinya rajin salat atau tahu ateis, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tadinya mengaji kemudian mulai ragu. Dia tidak murtad tapi dia ragu dengan Tuhan. Dia mulai suuzan berburuk sangka kepada Tuhan Oleh karenanya banyak hal Seorang tidak tahu bagaimana penghujung hidupnya, maka jangan dia pede, dia tetap takut kepada Allah, minta kepada Allah jangan sampai e, meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ini diantara hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa ya. E, dan seorang beribadah harus dibangun di atas tiga perkara, sebagaimana saya sebutkan di awal sesi, sesi yang pertama, arkan, al-ibadat, al-qalbiya disebut dengan rukun ibadah hati rukun ibadah hati ada tiga yaitu al-khawf dan roja dan mahabbah jadi rasa takutnya itu tidak boleh bersendirian, dia harus sesuai dengan pengharapan kapan seorang yang dia hanya takut saja dan dia tidak punya pengharapan kepada Allah maka dia terjerumus dalam al atau al-ya'su min rahmatillah putus asa dan itu dosa besar ya bahkan kekufuran Walaihi kafirun. Kata Allah Subhanahu wa Taala melalui Nabi Yakub kepada anak-anaknya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh yang berputus berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Wama Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, jadi tidak boleh juga orang hanya takut doang. Takut tersebut hanya bernilai ibadah kalau disertai dengan roja, berharap kepada Allah, jadi seorang hamba diantara khauf dan roja, ibarat burung kalau sayapnya cuma satu dia akan jatuh, harus dua-dua, sayapnya harus ada dua, ada sayap khauf, takut kepada Allah, ada sayap roja, berharap kepada Allah, dan demikianlah kita sekarang beramal soleh, kita berharap amal kita diterima, tapi kita masih ada takut, jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak diterima, ini diantara hal yang buat kita takut juga, jangan sampai abadi apa yang kita lakukan selama ini, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita suudhan sama Allah, tapi suudhan kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan saya kurang ikhlas. Jangan-jangan saya masih riak. Jangan-jangan saya kita bukan suudhan kepada Allah. Kita husnudhan. Allah maaf terima. Tapi masalahnya kitanya. Apakah amal kita benar-benar diterima? Apakah amal kita benar-benar tulus? Allah alam. Gak ada yang? Gak ada yang pastikan. Gak ada yang tahu. Ya. Gak ada, gak ada yang tahu. Oleh karenanya uh, seorang Tatkala beribadah di antara khauf dan roja. Kata sebagian ulama, barang siapa yang ibadah cuma khauf saja, maka jadi khawarij. Khawarij. Dia tidak punya pengharapan dan dia memutuskan harapan dari orang-orang sedikit kofar kafir, kofar kafir. Tidak memberikan harapan kepada dirinya dan tidak memberi harapan kepada orang lain. Barang siapa yang hanya ibadah dengan mengharap saja, tanpa ada rasa takut, merasa aman terus, tenang aja. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, tenang saja. Mau dosa sebanyak apapun, Allah akan ampuni. Dia lupa kalau Allah juga... Syedidul Eko, dia lupa Allah hukumannya keras, maka dia akan jadi murjiah. Kata Allah Nabi ibadi ani anagofurrahim wa anna adabi hu al adabul alim. Kata Allah kabarkanlah kepada hamba-hambaku ani anagofurrahim. Aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang wa anna adabi. Tapi ingat adabku hu al adabul alim. Adab yang sangat apa pedih. Jadi seorang di antara khauf dan roja. Ada khilaf di kalangan para ulama, kapan seorang menguatkan sisi khaufnya, kapan seorang menguatkan sisi rojaknya, ataukah harus seimbang terus. Walauan bisop, seorang berusaha seimbang terus. Namun, tak kalau dia melakukan banyak maksiat, maka dia berusaha untuk apa? Khauf, maka dia berhenti dari maksiatnya. Ya. Atau dia merasa aman, maka dia tingkatkan rasa khaufnya. Tapi kalau mulai timbul keputusasaan, maka dia tinggal tingkatkan apa? rojaknya. Tapi hukum asalnya seorang berusaha antara khauf dan rojak jangan berlebihan salah satunya karena khawatir akan akan salah ya kecuali tatkala akan meninggal dunia maka dia perbanyak rojaknya ya perbanyak rojaknya sebagaimana dalam hadis kata nabi saw ila wa wa azza wa jalla. janganlah salah satu orang dari kalian meninggal dunia kecuali dia husnul kepada Allah subhanahu wa taala dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Tirmidzi dan disohkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala kata Anas bin Malik dakhola Rasulullah SAW ala shab bin huwa fil maut Rasulullah SAW menyunguk seorang pemuda yang dia dalam kondisi sakaratul maut dalam kondisi alih tilar itu mau meninggal dunia fakola maka Nabi bertanya kepada pemuda tersebut keifata jiduka bagaimana kau dapati dirimu bagaimana kau dapati jiwamu menjelang meninggal ini kata pemuda tersebut Arjullaha ya Rasulullah wa akhafuzunubi. Ya Rasulullah, aku takut, aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Dia mau meninggal dia kumpulkan antara apa? Khauf dan apa? Dan raja. Kata Nabi, kaifati juduka? Bagaimana kau dapat dirimu? Kata dia, arjullaha wa akhafuzunubi. Aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Maka Nabi mengomentari, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal Tidaklah roja dan khawf terkumpulkan pada hati seseorang mukmin dalam kondisi mau meninggal dunia. Illa yarju. Kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkan. Wa aman, wa ya dan Allah akan membuat dia aman dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita kumpulkan roja yang ingin dapat surga dan khawf, takut dari neraka jahanam, insya Allah dikabulkan. Dan ini dalil bahwasanya saat kala meninggal dunia kumpulkan tetap antara rajaq dan apa? khauf, antara rojek dan khauf. Tapi kalau orang tidak terbiasa, repot. Sakaratul itu bukan perkara yang ringan. Orang akan meninggal dalam kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia selalu merasa aman, nanti dia merasa aman padahal masa neraka. Kalau dia merasa takut berlebihan terus bisa jadi meninggal dunia dalam kondisi demikian seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggabungkan kedua-duanya. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau dikatakan seluruh penghuni bumi masuk surga, kecuali satu orang, tetaplah engkau khawatir, jangan-jangan aku satu itu yang tidak masuk surga. Paham? Kalau dikatakan seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu orang, berharaplah itu satu orang itu mungkin saya yang selamat itu. Tetap pengharapan kuat, tetap rasa takut apa? Kuat, seimbang. Saya ulangi ada yang mengatakan kalau ada dikatakan bahwasanya seluruh penghuni bumi masuk surga kecuali satu orang, Khawatirlah engkau, jangan-jangan engkau itulah yang tidak masuk surga. Kalau seandainya seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu, berharaplah engkau. Jangan-jangan engkau satu itulah orang yang tidak masuk neraka dan jahannam. Maka seorang tetap seimbang antara khauf dan, dan roja. Jika dia bisa menata hatinya, maka dia akan beribadah dengan dengan baik. Tinggal ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu SWT. Ta kita akan membahas tentang namanya al khauf yeah. Tolong dihapus Sekarang kita akan bahas macam-macam takut, ya. Al-Khuf, menjadi terbagi menjadi tiga, ya. Al-Khuf, al-Mashuro, takut yang disyariatkan. Yaitu takut kepada Allah. Dan sebab-sebabnya tadi yang telah saya sebutkan. Supaya bisa takut kepada Allah tadi, sebabnya sudah saya sebutkan. Ada yang bisa ulang? Catat aja enggak, gimana mau ulang? <laughs> Ada yang catat tadi? Hah? Berapa poin? 8. 8. 8. 9 dong. Takut kepada Allah. Yang kedua Al-Khauf Al-Muharram. Takut yang haram. Yang ketiga Al-Khauf Al-Ja'iz. Takut yang boleh. Takut yang boleh seperti takut, tabi takut secara tabi tabiat. Takut Secara tabiat Seperti Takut Kepada ular Takut Kepada Ketinggian misalnya Dan Takut kepada hantu masuk mana ini Nenek. Hmm? Hmm? Takut kepada hantu masuk mana tunggu dulu, sebentar jadi tidak semua takut haram ya. ada takut yang boleh, ya. takut kepada macan boleh, ya. takut kepada ular boleh, ya saya dulu pernah ketemu seorang dia dakwah di pondok, dia datang ke pondok kemudian dia ceramah, dia dari Kalimantan dia bilang aku tinggal di hutan dia bilang kita gak boleh takut kepada siapapun gak boleh takut kepada macan gak boleh takut kepada singa Waduh, repot kalau gini kalau gini yang bertahud cuma Tarsan ya yang salafi cuma tarsan. <laughs> yang gak benar ya. Yang takut tabi'id, orang lihat macan, siapa yang gak takut ya. Orang lihat ular, siapa yang gak takut ya. Wajar, ya. takut tabi'at. Manusia punya rasa takut. Oleh karenanya, contoh. Contoh. Takutnya Nabi Musa. Musa salam. Allah sebutnya dalam Al-Quran, banyak surat Al-Qasas. Dalam surat Al kisah Nabi Musa ya. Inni akhafu wa lahum alayya fa akhafu ay yaqtulun. Saya punya kesalahan kepada mereka ya Allah. Saya takut mereka bunuh saya. Saya takut mereka bunuh saya. Nabi Musa waktu keluar dari Mesir kata Allah, fa kharaja minha khaifan yatarakab. Nabi Musa keluar dalam kondisi takut yataraqab jangan-jangan ada uh, ada serangan tiba-tiba, penangkapan tiba-tiba. Jadi deg-degan. Kha'ifan <tik> nah, yata rakab. Musa takut. Ini takut tabi'i. Karena Allah berfirman tentang para Nabi. Kata Allah. Risala, wa wa la dan para Nabi yang telah menyampaikan risalah Allah. Dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kenyataannya Nabi Musa juga takut. Maksudnya itu takut yang... Apa namanya? Ya, ya, ya, yang, ya, yang ibadah mereka hanya takut kepada Allah. Takut ibadah hanya kepada siapa? Allah. Adapun takut ini, ini namanya khauf atau bi takut yang tabiat secara tabiat, takut dikejar orang, takut lihat orang pegang pisau, takut dengan senjata, takut dengan ketinggian. Ya, ya kalau kita di pinggir, ya takutlah lihat ketinggian di takut kamu enggak takut? Syirik loh kalau takut. waduh <tuh. <tuh. <tuh. <tuh itu masuk ke tempat macan, nah, lawan macan. Kalau takut ciri, ya enggak lah. Itu takut yang yang wajar, ketakutan yang wajar. Namanya takut tabii. Ya. Adapun takut yang haram ada dua. Ada uh, al, al, al khawf as syirki dengan al-khauf uh, al-muharram cuma maksiat aja ya okay. yaitu mujarrad al-maksiyah la tablugh ila hadd itu maksiat tidak sampai syirik Nah, al mengisilahkannya dengan huruf yang syirik, para ulama mengistilahkannya dengan huruf khawf, al huruf syirik, al syirik, huruf ya. syirik, huruf syirik, huruf syirik, huruf syirik, huruf yang huruf yang syirik, yang sebabnya secara tohir ya. jadi seperti contohnya takut kepada kalau kamu kasih sajen kamu akan begini-begini gak ada sebabnya, emang kasih apa bunganya itu namanya khauf sirri ketakutan yang menimpa sesuatu tanpa ada sebab yang tohir, itu namanya khauf sirri, seperti kalau kamu tidak ee, minta kepada penghuni kubur kamu akan ditimpa dengan apa? sakit, kau akan celaka itu itu khauf itu itu yang sirik, itu gak boleh tidak ada beda-beda kalau ini, ini dohirnya ada macan depan ya, takutlah wajar lah ya. Tapi kalau tidak kasih sajen, nanti bakalan kamu celaka, bakalan apa namanya? Kalau kamu tidak kasih sajen, maka kemudian nanti rumah tanggamu hancur, ini namanya khof Ketakutan kepada sesuatu yang halus yang tidak kelihatan apa sebabnya, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada para ambia ya, seperti yang dikatakan oleh... Uh, kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihissalam kata mereka wahai Hud ya, uh, kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan Ya, kami tidak akan meninggalkan sembahan zaman kami dan kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan Inna illa dan kami katakan kepada engkau kau akan ditimpa dengan keburukan dari sebagian Tuhan-Tuhan kami Ya. Bagaimana Tuhan Tuhannya patung, tapi mereka menakut-nakutin Nabi Hud. Kau akan ditimpa dengan kemudoratan, gara-gara kau mencela Tuhan Tuhan Tuhan kami. Maka Nabi Hud berkata, Kalau ini ushidul Allah washadu anibari umi matusriku namin dunni fakiduni jamian thumala tunziron. Kata Nabi Hud, aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian. Ya Allah bersaksi atas hal ini fakiduni jamian. Tidak kalian semuanya bikin makar kepadaku, semala tunzirun, dan jangan kalian tunda-tunda makar kalian kepadaku. Ini tawakal tuh Allahi Rabbi Robbi wa Robbi Aku bertawakal kepada Allah Robku dan Rob kalian. Ini hebatnya Nabi Hud Alaihissalam. Dia diancam akan ditimpa dengan keburukan, kata Nabi Hud. Kalian kumpul semuanya, bikin keburukan sama saya. Jangan tunda-tunda ya. Saya tawakal kepada siapa? Pada Allah. Ini tuh hebatnya Nabi Hud. Jadi kalau ada orang yang ancam eh, nanti kamu saya santet panggil dukun semuanya suruh santet saya jangan tunda-tunda saya tawakal kepada Allah Habis itu naik motor <gulang> itu namanya khawf sirri. itu tidak boleh Jadi, takut yang tidak ada sebabnya itu bisa menjuruskan kepada apa syirikan sebagaimana orang-orang musyrik menakut-nakuti kaum mukminin dengan tuhan-tuhan mereka dengan wali-wali mereka yang tidak mungkin ya contoh seperti lagi ini seperti tadi, kisah apa? Kisah Nabi Hud ya. Nabi Hud diancam, Alaihissalam. Diancam, dalam surat Hud. Saya pernah ketemu dengan salah seorang. Antum mungkin tahu, cuma saya gak mau sebut namanya. Uh, dia cerita, dia dulu, dia dulu belajar di tempat sufi ya. Dia punya guru. Uh, seorang habib ya, tetapi dia diajari kalau dia mau bikin sesuatu kayaknya habib itu ngeliat, jadi dia takut nanti ketahuan sama si habib, ketahuan sama ini, ya. ini ini ini ketakutan yang saya pada apa kesyirikan seakan-akan gurunya itu adalah maha melihat dan maha mengetahui jadi dia bukan lagi takut kepada allah mau misalnya mau macam-macam bukan takut kepada allah tapi takut kepada seakan-akan kamera apa namanya cctv jalan terus sama dia ini nggak benar seperti itu dari mana dia tahu ke ente sedang ngapa-ngapain? Dan apa yang mau dia lakukan sama ente? Kalau ente gini-gini memang dia mau ngapain? ya Maka ini gak boleh. Takut seperti itu takut yang bisa sampai pada derajat apa? Kesyirikan. Karena gak ada sebabnya dan seakan-akan menyamakan ini dengan Allah. Karena yang mengatur segala sesuatu, jadi sebenarnya takut ini berkaitan dengan uluhiyah dan rububiyah. Berkaitan uluhiyah, itu ente tidak boleh takut seperti ini kecuali hanya kepada Allah dan berkaitan dengan rububiah, karena sebenarnya yang bisa memberikan kemudharatan kapan saja cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mematikan ini, Allah mau intersera Allah mau buat uh, gempa ini, mau tsunami ini, mau meledakkan gunung kapan saja, Allah membuat orang tabrakan, Allah membuat orang tiba-tiba buta, Allah terserah Allah. Allah kapan saja bisa bikin. Yang bisa begitu cuma siapa? Allah. Nah, tatkala seorang merasakan ada selain Allah yang bisa seperti itu, itu namanya syirik. Itu namanya khuf syirik. Beda kalau tadi khov tobi'i, tobi'i, tabiat, di depan kita ada yang kita takuti, wajar. Paham? Sekarang saya sama antum, antum sudah paham sekarang? Saya dengan sama antum sekarang. Takut sama hantu, masuk mana? Syirik, haram, atau boleh? Hmm. Itu jangan sembarang berfatwa itu ya. Coba. Takut sama hantu, tiba-tiba muncul gondrong wong Takut apa itu? Syirik haram atau ente jangan sirik syirikan orang ya. Syirik haram apa boleh? Tabi'at hmm? yaki, hmm? wajar. Lihat hantu kemudian giginya geraham semua. <laughs> Rambutnya berdiri semua orangnya ketakutan wajar. Ente memang ente gak takut ente. Ente juga takut paling kalau tiba-tiba mak lampir muncul. Wah. Tapi ente harus berusaha lawan. Tapi takut wajar. Lihat seperti bentuk mengerikan seperti itu wajar. Ente jangan bilang dia syirik, Ente jangan bilang dia haram, ya. karena hantunya muncul di depan mata orang takut wajar, tapi ente harus lawan. Ente punya apa? Punya punya ait kursi, Ente punya kul al binas tiga kul, ente punya surat al-baqarah, ya, maka ente harus lawan, ya ente jangan jangan apa namanya, jangan mengalah. Jadi kalau dia lagi nangkut ente juga, Wah, ente juga gituin dia. <laughs> biar hantunya kayak itu ternyata dia nakut-nakutin saya ya jadi jangan takut ya, harus melawan kita punya Allah berikan itu karena itu mengganggu, jin yang baik banyak, tidak semua jin seperti itu ada jin yang baik, ada jin yang buruk jin yang buruk maka kita uh, melawan, tapi tidak dikatakan itu syirik tidak dikatakan apa? haram karena dia melihat sesuatu yang menakutkan wajar atau tidak? wajar Allah alhamdulillah, jadi kalau ada hantu muncul dengan muka yang jelek, kita ketakutan ya wajar itu apa Khauf atau bi'i? Setuju atau tidak? Ente mau sirik? Terserah NT mau sirik. <laughs> Kalau saya enggak, itu bukan khauf yang sirik. Yang sirik tadi yang disebut dengan al-khaufu sirri. Takut kepada sesuatu yang yang tidak ada sebab yang zahir. Tahu-tahu seorang takut-takut kepada dukun akan menyantet misalnya, takut kepada jin bakalan. Enggak. Bahkan membuat kita gak laku barang dagangan. Ini gak benar, gak ada. Yang bisa begitu cuma siapa Allah Subhanahu Wa Taala Taib. Adapun al-Kauf Muharram ini sebenarnya masuk kepada kauf Tobi'i ya. Sebenarnya dia masuk dia masuk kepada kauf Tobi'i. Hanya saja menghalangi orang untuk menghalangi untuk Beramal soleh atau menjerumuskan dalam maksiat. Contoh, contoh, harusnya gak mau pakai jilbab. Nanti diejek ejek sama orang, itu takut kan? Takut ejekan wajar. Takut diejek, akhirnya gak pakai jilbab. Berarti dia takutnya takut yang apa? Haram. Takut dia terhadap ejekan suatu yang tobi atau tidak? Tobi. I. Tetapi ketika rasa takut tadi membuat dia akhirnya bermaksiat kepada Allah, maka menjadi takut yang haram. Paham? Seperti itu. Dan takut yang haram ini hukum asalnya haram. Tetapi terkadang bisa menjurumuskan dalam ria atau eh, tadi mencari keriduan manusia. Ini terkadang Dalam ria atau syirik. Ingin dipuji oleh orang. Aduh, kalau saya misalnya pakai celana cingkrang, wah nanti ya, nanti saya dikatakan ini, mending saya kelihatan tidak cingkrang, supaya kelihatan orang soleh misalnya. Berarti dia cari apa? Cari pujian. Nah itu berarti takut itu mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi hukum asalnya sekedar maksiat. Hukum asalnya sekedar maksiat. Namun bisa menjerumuskan orang dalam apa? dalam syirik ya sehingga dia beramal karena orang lain dia beramal karena orang lain misalnya aduh kalau saya nggak ke sholat berjamaah nanti diomelin nah, biar biar dia senang saya sholat berjamaah itu kayak jadi takut sama omelan orang dia sholat berjamaah supaya dipuji orang berarti ri riya paham ya jadi bisa terjun dalam riya tapi hukum asalnya dia maksiat paham agar kita terhindar dari al-khawf yang al-muharram maka kita ingat perkataan Al-Fudail bin Ayyad rahimahullahu taala dia berkata menarofan nasa istarah. barang barangsiapa yang tahu kondisi manusia dia akan istirahat artinya dia akan rileks santai manusia itu kalau mencaci maki apa pengaruhnya biarin aja dia cacimaki. tidak akan merendahkan antum manusia kalau memuji antum pun tidak akan mengangkat derajat antum di sisi Allah sedikit pun. Jadi manusia kalau lagi marah maki-maki antum, jangan terpedaya. Kalau dia lagi muji, mujinya luar biasa, jangan terpedaya juga. Tunggu kalau dia lagi masalah sama ente, dia pasti akan maki-maki juga. Ngapain kita berharap dengan pujian manusia? Yang manusia itu pada hakikatnya hanyalah seorang yang sangat lemah ya, yang tidak kuat kalau dia sakit maka dia tidak bisa apa-apa, kalau dia mati dagingnya busuk, maka ngapain kita berharap dari orang-orang seperti itu. Maka kata Fadel bin Iyad, man an nas, barang siapa yang tahu hakikat manusia, istarah. Ngapain saya pikirin komentar mereka, yang penting adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia terjauhkan dari al khuf yang muharram tadi, al khuf al-muharram. Ya Dia pakai jilbab orang maki-maki biarin aja, biarin aja ya. Jadi uh, istri saya. Ini nanti dihapus ya. Cerita aja. <SILENCIA> istri saya menginap di rumah saudaranya. Kenapa saya bilang istri saya? Harusnya bilang ada akhwat aja enggak usah bilang istri saya. Qodarullah sudah kecup. Harusnya <SILENCIA> saya bilang tadi ada akhwat. <SILENCIA> ya udah lah enggak jadi deh. <SILENCIA> sudah. Nanti istri saya ria. Lanjut aja lanjut lanjut. Baik, silakan dicatat. Kalau sudah kita lanjut. Sudah dicatat? Sudah ya, baik. Kita lanjut adapun uh, ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamaya'mur Allahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamash salat." Yang pertama, syaitanu yukhawifu awliya'ah, wa inkuntum mu'minin. Sungguhnya itu hanyalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Syaitan ingin menakuti kalian dengan wali-walinya. Dengan pasukan sudah banyak, kalian akan binasa. Ya. Falatakhafuhum, maka jangan takut dengan wali-wali syaitan, wa khawfuni, takutlah kepada aku jika kalian beriman. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk mengalahkan khauf tobi'i, untuk taat kepada Allah karena ini ceritanya ayat ini turun tatkala setelah perang Uhud setelah perang Uhud orang kaum musyrikin udah pergi nabi mengejar mereka nabi tidak tidak dalam kondisi terluka-luka para sahabat bukannya takut mereka setelah berkumpul mereka bikin di, di suatu tempat namanya Hamraul Asad dekat dekat uh, Miqat ya Kenapa? Karena Nabi dikata-katain sama orang. Inna nasakota Wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang sudah kumpul untuk menyerang kalian kembali. Maka takutlah kepada mereka. Jadi ditakut-takutnya kaum Quraisy sudah kumpul lagi pasukannya untuk menyerang kembali kota Madinah setelah menyerang di Uhud ingin menyerang lagi. Namun Nabi tidak takut. Nama Nabi bangkit ingin mengejar mereka. Maka Allah mengatakan Inna madalika innama dhalikumu syaitan, itu hanyalah ucapan syaitan yukhawifukum yukhawifu awliya'ahu artinya takdirnya Allah eh, syaitan ingin menakut-nakuti yukhawifukum awliya'ahu, ingin menakut-nakut kalian dengan wali-wali mereka Abu Ja'al dan teman-temannya, ini sekarang saya tanya untuk ini takut tobi'i atau takut sirri ditakut-takuti Abu Ja'al dan teman-temannya sirri atau tobi'i tobi ya Abu Ja'al masih pasukan seribu orang dalam, Abu Jahal sudah tewas ya, bukan Abu Jahal Maksudnya uh, Abu Sofyan ya. Seribu orang Jadi takut, Tobi'i Tetapi takut tersebut tidak boleh Menghalangi kalian dari berjihad di jalan Allah, maka kata Allah Fala takhafuhum wa ma khafuni maka Nabi pun berangkat Menyerang mereka Ternyata mereka sudah kabur, tidak jadi perang Kemudian kita lanjutkan Ayat berikutnya, ya sudah mau azan ya, ya 5 menit lagi طيب firman Allah Subhanahu wa taala inna ma ya'muru man wal akhir hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan menegakkan salat dan membayar zakat wa aqamush salata wa ataz wa lam dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah fa asaalai ka muhtadin dan semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah ini di sini Allah memuji Orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah, jadi seorang hadirkan dalam dirinya. Saya hanya takut kepada kepada Allah. Ya. Orang takut-takut, tinggal -takut, Saya takut kepada Allah. Ini ini ketaatan. Saya akan jalankan awun resikonya. Yang saya takut hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadilah apa yang terjadi. Misalnya, ya ini pujian bagi orang yang uh, yang apa namanya takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Alang Kabut kata Allah mina nasi mayakulu aman di diantara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah aku beriman di sana mengucapkan aman nabillah faida tatkala mereka disiksa karena Allah karena mereka beriman jaala fitnatan nasi ka adabillah. maka mereka menjadikan siksaan orang-orang seperti adab Allah akhirnya mereka murtad akhirnya mereka apa murtad atau mereka menjadi munafik sebagaimana disebut dalam buku tafsir. Ibn dan yang lainnya, jadi ini kisah turun kepada sebagian orang Mekah yang mereka masuk Islam tapi iman mereka nggak kuat makanya surat Alangkabut di awal Allah sebutkan tentang fitnah kata Allah Alif la amana wa hum al kata Allah apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Agar Allah tahu mana yang imannya benar, mana yang imannya nggak benar. Kemudian Allah sebutkan di ayat 9 tentang sebagian orang ya, yang mereka fa ja ala ka adabillah. Kalau mereka di uji, disiksa, mereka menjadikan siksaan tersebut seperti adab Allah sehingga mereka memilih selamat dari siksaan manusia. Paham? Bagaimana cara selamat dari siksaan manusia? Mereka anggap samalah siksaan manusia sama siksaan apa? Neraka, yang mending yang di depan aja kita selamat, yang nanti urusan belakangannya. Akhirnya mereka memilih untuk selamat dari siksaan manusia dengan cara murtad kepada Allah, kembali lagi kepada kesyirikan. Ini berarti mereka takut dengan gangguan manusia sehingga nekat untuk murtad gara-gara takut kepada manusia. Ini contoh bahwasanya ketakutan tobi'i mengantarkan kepada kekufuran. Ketakutan tobi'i mengantarkan kepada kekufuran. Ini tidak? Tidak boleh. Kemudian juga, dari Abu Sa'id al-Khudra secara marfu' Kata Nabi SAW Inna min ya, Di antara uh, lemahnya keyakinan lemahnya iman, engkau mencari keridoan manusia dengan kemarahan Allah yang penting orang senang. Tapi Allah murka sama inti. Orang maunya begini, kita ikuti kemauan orang-orang senang, tapi Allah murka sama kita. Ini ini bahaya. Dan juga diantara lemahnya keimanan, engkau memuji manusia gara-gara mereka kasih engkau rezeki. Yang, yang seharusnya engkau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau berterima kasih kepada orang yang kasih kau rezeki, tetapi pujiannya kepada siapa? Allah. Bukan engkau puji orang tersebut, lupa kepada Allah karena yang mengirimkan rezeki lewat orang tersebut siapa? Allah, ente doakan dia ente ucapkan dia zakallah khairan, ente, tapi yang ente puji Allah bukan dia, yang ente puji adalah Allah bukan bukan dia, kalau ente langsung fokusnya, muji kepada orang tersebut, itu menunjukkan iman ente rendah, faham? karena yang mengatur rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, wa antazimahum ala ma'alam yu'tikallah dan sebaliknya, kalau ternyata rezeki ente terhalang, ente maki-maki dia salah juga, karena ente tahu semuanya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya ente minta kepada Allah, mudahkan orang itu untuk memberi rizki kepada kepada ente, karena yang menentukan rezeki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala inna rizkallahila ya juruhu hirsu haris, sukunya rizki Allah itu tidak akan ditarik oleh orang yang semangat, wala yarduhu kurhu karih, dan orang yang mencik tidak bisa menghalangi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala silahkan azan hadirin dan hadirin yang wa taala hadis tadi hadis Abu Sa'id yang baru kita bacakan, hadisnya zaif karena uh, di, di dalam sanatnya ada uh, seorang perawi bernama Muhammad bin Marwan as dan dia adalah perawi yang uh, zaif demikian ada Atiyah Al-Aufi dan juga seorang yang zaif tetapi makna hadis ini sahih, eh dijelaskan oleh para ulama jadi seorang ya jangan sampai mencari keriduan manusia hanya dengan akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya oh ini boleh boleh supaya orang senang, mana hukumnya satu oh boleh nak apa, apa supaya orang senang orang senang tapi Allah murka sama ente ini musibah kemudian yang hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu taala anha hadis yang sahih oleh Ibn Hibban kala jadi hadis ini ceritanya Kataba Mu'awiyatu ila Aisyata umil mukminin. Mu'awiyah radiallahu, radiallahu anhu menulis surat kepada Aisyah. Anuktubi aniktubi ilaya kitaban tusini fihi. Kemudian dia tulis surat kepada kepada Aisyah. Wahai ya Aisyah tulislah suatu tulisan dan berilah wasiat kepadaku dalam tulisan tersebut. Walat tuksiri alaya dan jangan banyak-banyak wasiatnya. Jadi dia minta nasihat kepada siapa? Aisyah. Ini dalil tentang mulianya Aisyah radiallahu ta'ala anha. Sampai... Muawiyah, seorang kepala negara, minta apa? Minta nasihat kepada Aisyah r.a anha. Maka Aisyah pun menulis surat kepada Muawiyah. Isinya, Salamun alaik amma ba'du. Kemudian daripada itu, fa ini itu Rasulullah SAW yakul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Manil tamasa ridhaullahi bisakhotin naska fahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari keridoan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari beban manusia. Maniltama saridun nas bisah khotillah. Barang siapa mencari kesenangan manusia dengan kemurkaan Allah. Yang penting orang senang Allah murka. Wakalahullah kalahullah nas. Dan maka Allah akan buat dia diserahkan kepada manusia. Assalamualaikum. Itu saja wasiatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Tapi wasiatnya sangat berbobot. Intinya Nabi bersabda. Barang siapa yang mencari... Kreduan Allah dengan kemurkaan manusia sampaikan dengan cara yang baik dengan cara yang lembut orang marah biarkan marah ya kapan mereka mau tahu kalau kita sembunyikan kebenaran sampaikan mereka marah ya sudah kita tidak cari perkara tapi al-hak kebaikan kebenaran harus disampaikan dengan cara yang terbaik dengan bijak dengan dalil mereka marah ya sudah mau diapain kalau semua orang takut orang marah kapan mau jelaskan ini syirik ini bid'ah enggak dijelaskan jelaskan akhirnya orang tidak tahu ya maka Seorang kalau lihatnya tulus, bukan ingin dipuji, bukan dikatakan sok, tapi dia ingin menjelaskan kepada manusia tentang suatu kebenaran. Meskipun mereka marah, dia mencerita Allah maka Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Tapi sebaliknya kalau seorang mencari keridoan manusia, mendatangkan kemurkaan Allah, yang penting orang senang maka dia akan binasa karena Allah akan serahkan dia kepada manusia. Gara-gara takut kepada orang lain. Gara-gara takut kepada orang lain. Ini tentunya perkara yang tercela, takut yang Haram, bahkan takut bisa syirik melakukan suatu amalan untuk mencari pujian manusia. Takut dicela ingin dipuji manusia, dia melakukan suatu perbuatan, maka ini terjun dalam ria. terjun dalam apa? Ria. Dan ini tercela, maka seorang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para hadirin, kajian kita. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Yang semampunya kita jawab. Pertanyaannya. Afwan Ustadz, Ana jatuh cinta kepada seorang akhwat. Pertama jatuhnya, Kedua, Ana jatuh bangun. Berjuang untuk menghalalkannya. Namun hasilnya membuat Ana menjadi jatuh berantakan. Karena dia jatuh ke lain hati. Ini ada beberapa jatuh. Jatuh cinta, jatuh bangun, jatuh berantakan, jatuh hati kepada orang lain. Bagaimana caranya agar Anda bisa melupakannya? Berdoa kepada Allah sudah, ini sudah selesai, tutup buku. Sudah, orang sudah punya orang haram bagi Anda untuk menganganakan istri orang. Yakinlah, bahwasanya itu bukan yang terbaik bagi Anda. Kalau terbaik, Anda juga berdoa kepada Allah. Ya Allah mudahkan, ternyata Allah tidak jodohkan. Ya sudah, kalau rezeki suatu saat akan datang. Kalau enggak, ya sudah. Jangan berharap, berharap lagi. Sudah percuma. Ente mengharapkan sesuatu yang akan yang tidak bisa dikerjakan, hampir-hampir mustahil, dan hanya buat Anda menderita. Dia udah milik orang, mau diapain? Mendingan kita cari yang halal. Ngapain kita menghalalkan sesuatu yang sudah, yang hampir-hampir tidak mungkin bisa kita kerjakan. ya, ya Mengharapkan keajaiban. Tunggu, ya, akhirnya, kapan suaminya mati? Ya, repot. Ya, akhirnya berniat yang buruk-buruk, sudah. Tutup buku, sudah ini ente khusus kepada Allah, bahwasanya ini sudah takdir Allah. Allah pasti pilihkan yang terbaik bagiku kebahagiaan bukan sama banyak perempuan yang lain masih banyak jadi tanamkan seperti itu hapus nomor teleponnya ya jangan lagi lihat-lihat Facebooknya ya udah selesai jangan buka -lihat dia sudah fokus kepada yang lain ya masih banyak apa namanya kembang-kembang yang bertaburan kumbang hanya sedikit ya apalagi kambing Masa tidak bisa metik satu kembang, kembang begitu banyak. ya Jangan menyiksa diri. Ustaz, Anda terlanjur terjerat riba dengan mengambil rumah dengan cara KPR sebelum hijrah. Apa yang harus Anda perbuat? Kalau bisa ngutang kepada orang, kemudian lunaskan segera, kemudian kita cicil kepada orang tersebut, yang terbaik. Kalau enggak bisa dan tidak ada tempat tinggal baik kita ya sudah darurat segera selesaikan segera apa selesaikan agar tidak terikat dengan riba. Terkadang saya ketika beramal selalu saja datang godaan berupa riak. Bagaimana saya mengatasi riak ini ya Ustadz? Dan ada doa Nabi yang diajarkan menjauhkan riak. Ada doanya tadi Allahumma ini aulubika anushrikabika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka Cari di Google, Insya Allah ada ya. kalau mai ini Bika. Ya. Adapun takut dengan ria ya kita harus lawan ria selalu menggoda. Tapi kita bilang siapa sih saya. Emang siapa kalau saya beramal emang jadi apa ya. Emang saya jadi hebat. Orang yang seperti saya juga banyak ngapain saya ria. Kalau ada setan menggoda bilang kamu nanti ria lakukan saja ya setan. Saya beramal bukan karena kamu tapi karena apa Allah ya. Lawan lawan terus. Jangan berhenti beramal terus. Lawan lawan itu ria. Jangan Tunduk akhirnya, tunduk kepada syaitan dan akhirnya meninggalkan amal soleh. Kalau bersentuhan dengan adik perempuan, apakah wudhu batal? Bagaimana juga kalau bersentuhan dengan sepupu? E, bersentuhan dengan wanita yang benar tidak membatalkan wudhu. Bersentuhan dengan adik tidak jadi masalah, wudhu tidak batal, adapun bertentuan dengan bersentuhan dengan sepupu maka tidak boleh. Karena sepupu bukan mahram, tetapi tidak membatalkan wudhu. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai seorang yang masih kental dengan adat kebiasaan orang terdahulu yang masih menyiapkan sajian di sudut rumah dan setiap malam Jumat membaca surat tertentu sajian di sini bisa berubah berupa kopi, rokok, beras dan yang lainnya. Yang bilang jinnya suka rokok siapa? Enggak, <laughs> enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini apa namanya bisa masuk dalam eh, kesyirikan ya karena memberikan sajian kepada jin ya. Mungkin dia tidak bilang ini. Dia bilang ini mungkin roh yang bergentayangan. Semua itu khurafat. Maka harus ditinggalkan. Dia kasih tahu nggak boleh. Tapi demikian saja kajian kita. Semanakah lebih Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.